Oke, okay, brother and sister, kembali lagi bersama channel ini. mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Ya, di depan kita ini adalah sepeda MTB dari Pacific Seri Transline yang saya udah upgrade, mulai dari... Ban ban menggunakan Kenda Kinetics 26 kali 235. Adapun untuk rimnya sendiri masih bawahnya yaitu 26 ya bro sis. Kita naik ke bagian fork. Nah di sini adalah fork menggunakan eh, XCM dari Santur ya. Kepelnya itu 120 mm non lock. Jadi ini sangat Empuk sekali ya, beda dari yang bawaannya. Kalau bawahnya itu dari zoom ya, dan travelnya itu 100. Kalau ini kita udah di-up lagi, kita naik ke atas, ke bagian kopkit, untuk rem sendiri menggunakan Shimano MT200. Ini sudah hidrolik ya pastinya sangat pakem sekali dan adapun untuk sip tersendiri di sini menggunakan microsip ataupun microsip 9 speed. Jadi untuk bagian cockpit ini udah cukup uh, menarik dan enak dipakai ya. Untuk bagian stemnya sendiri saya menggunakan wax dengan uh, panjangnya itu 30 mm. Kita geser ke bagian kiri nah, di kiri di sini ini untuk shifter kiri kita cabut karena sudah menggunakan single crank uh, sehingga kita tidak uh, memasangnya. Oke okay, geser ke bagian frame-frame ini masih bawaan yaitu dari Translan 500. Jadi buat Brosis yang punya Translan bisa nih diambil konsepnya seperti ini. Dan ini dia yang paling unik single crank dengan di modif ya. Ini jadi tetap bawaannya yang ada triple ya. Tapi kita potong jadi yang diambil itu yang kecilnya saja yang 22T. Sehingga seperti single crank itu. Dan kita geser ke sini ke bagian RD. RD menggunakan microsip 9 speed juga dan sudah uh, apa ya ibaratnya? Sudah bisa sampai ke bagian uh, sprocket yang tinggi ya, ataupun sprocket yang besar untuk rantai sendiri menggunakan narrow 10 speed ini dia sprocket ya ini sprocket dari Pacific series dengan jumlah gerigi ataupun giginya itu 40t dengan speed masih 9 speed dan dibantu oleh godlink gold series karena God Link ini membantu untuk uh, apa ya disebutnya perpindahan si rantai itu bisa sampai ke posisi gear yang paling besar kalau tidak menggunakan getling pun Link itu tidak akan sampai untuk bagian uh, freehub-freehub disini saya sudah ganti juga menggunakan yang 9 speed yang sudah kaset ya ataupun udah slope karena kalau bawahnya itu masih freewheel ya untuk masih ulir gitu jadi susah paling mentok di mega range kalau ini kan mentok-mentok bisa nyampe ke 40t bahkan bisa lebih kalau untuk uh, saddle sendiri masih bawaannya dan untuk uh, yang lain-lainnya juga sih masih bawaan nah ini untuk cop kitnya ini ataupun disebutnya handlebar ya ataupun stang Underbar menggunakan Genio Series dengan lebar 730 mm sehingga lebih terbuka ketika kita main sepeda-sepedaan jadi nggak nggak mudah nggak mudah pegal itu untuk mudguard sendiri dari Rockshox ya ya jadi kita turun lagi ke bawah sini. Adapun untuk rotornya itu masih bawaannya juga bawaan pasifiknya dengan diameter 160. Jadi setelah mendapat upgrade ini bisa dilihat nih tes kelenturan nya itu emang benar-benar kalau santur ini masih OS ya belum taper emang benar-benar sangat lentur sekali. Oke brosis mungkin itu saja videonya jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Nanti kapan-kapan kita main sepedaan di sawah ataupun ngebajak sawah menggunakan sepeda ciyu.